5 Kebiasaan Kecil Yang Membuat Hidupmu Makin Bahagia Untuk bisa bahagia, kamu memang perlu mengupayakannya. Kalau hanya menunggu dan berharap saja, kebahagiaan akan sulit didapatkan. Tak harus melakukan hal-hal yang besar untuk bisa bahagia sebab melalui kebiasaan-kebiasaan kecil pun kita bisa merangkai kebahagiaan kita sendiri. Berikut ini ada lima kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Setidaknya dengan cara-cara ini kamu bisa membuat hidupmu jadi terasa lebih berwarna. Selengkapnya, simak lima cara sederhana berikut ini yang bisa bikin kamu bahagia. Yang pertama, menjelajahi tempat baru. Jadwalkan waktu khusus untuk bisa berlibur atau setidaknya menjelajahi tempat baru. Setiap tempat baru yang bisa kamu jelajahi, akan selalu ada pengalaman baru yang bisa kamu dapatkan. Pertemuan dengan orang-orang baru pun akan menghadirkan kebahagiaan sendiri sebab hadirnya perasaan terhubung dengan sekitar kita bisa membuat keberadaan kita jadi terasa lebih bermakna. Yang kedua, menekuni hobi yang disukai. Luangkan waktu khusus untuk menekuni hobi yang kamu sukai. Menekuni sesuatu akan membantu menemukan kebahagiaan dari dalam dirimu sendiri. Mengutip buku *Happiness Insight*, kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat sederhana dan saking sederhananya, sampai-sampai tidak banyak yang percaya. Untuk bahagia, kita perlu mencari dan menemukannya dari dalam. Salah satu cara menemukan kebahagiaan dari dalam adalah menekuni suatu hobi atau bidang yang kamu sukai. Yang ketiga, Mendokumentasikan momen berkesan. Kebiasaan ini bisa menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Mendokumentasikan momen berkesan, baik melalui media sosial atau membuat jurnal khusus bisa hadirkan kebahagiaan sendiri. Waktu yang dihabiskan bisa terasa lebih berharga saat setiap momen bisa diabadikan dengan cara yang paling kita suka. Bahkan momen yang dinikmati bisa terus terkenang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang keempat, mengawali hari dengan hal menyenangkan. Bangun lebih pagi dari biasanya bisa menumbuhkan kebahagiaan baru dalam hidup. Mengawali hari dengan sesuatu yang kamu sukai atau hal yang menyenangkan juga bisa membuat suasana hatimu lebih baik. Setidaknya dengan awal hari yang menyenangkan, kamu bisa lebih bersemangat menjalani rutinitas dan menyambut keseharianmu. Ritual menikmati secangkir kopi atau teh hangat pun bisa menjadi kebiasaan kecil yang membuat harimu terasa lebih menyenangkan. Yang terakhir, merawat diri dengan cara sehat. Kebiasaan berolahraga rutin, meskipun hanya jalan kaki beberapa menit dalam sehari, bisa menjadi sumber kebahagiaanmu sendiri. Menerapkan pola makan sehat membuat tubuh tidak gampang sakit dan berat badan tetap ideal. Kondisi tubuh yang sehat dan bugar akan memudahkan kita merasa dan menemukan kebahagiaan dalam keseharian. Selain itu, saat diri bisa terawat dengan baik, cara pandang kita terhadap kehidupan juga bisa lebih positif. Hal-hal sederhana yang kita dapatkan dan rasakan pun bisa terasa lebih membahagiakan. Yuk, temukan kebahagiaan dalam kehidupanmu sendiri. Melalui hal-hal yang tampak kecil dan sederhana, ada kebahagiaan besar yang bisa kita dapatkan.